berikan semangatnya yang Nah, saya terus. sungguh sungguh, bruna, bruna, bruna, tung, sana, sana, jangan odok, ada odok, tidak ada odok, <San> Sepertinya gas darah kan pernah berapa kali cuma sedikit dan mungkin licin. terus oleh weh Oh, <tuk tangan> <tuk tangan> Bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, bukan, kena tidak di ada dengan dalam Yo Ini <tik> <salam, curah. tik> <tik> <tik> Ding, ding, Ayo peserta caca manang. Gue udah beli red red red mau sih, kuat Kesetaraan pertama Jadi ya. wong iki lho kan <sukain> Hoi, <Uyuh>, yo cuma malah. langgomo Karena tiut kuat kesel Oh, my God. baca baca I'm <laughs> kan la lo no, no, no. Oh, <sighs> break rokok